Okay. Uh, guys kali ini aku mau tunjukin uh, bagaimana caranya untuk uh, melakukan ini kontrol terhadap sebuah jaringan wifi jadi kalau kalian punya jaringan wifi terus pengen lihat Uh, ada beberapa orang yang akses berapa banyak data atau uh, internet yang mereka pakai. Uh, bisa pakai tools ini. Okay. Ini namanya unified Ya, yeah. kita tunggu sebentar. aku tadi udah login sih, jadi ketika... Dibuka, ini tinggal masuk aja. Kita tunggu sebentar, dia loading. Ya, ini sudah loading. Nah, di sini aku punya dua sebenarnya. Ada dua titik istilahnya. Ada dua titik. Lihatan ya? Nah, ini ada dua titik ada dua titik nah sayangnya ini yang satu mati yang satu hidup. kita coba yang hidup aja kita klik yang ini ya tombol launch ini maka dia akan muncul sebuah window baru yang isinya tentang detail dari sebuah perangkat wifi atau wifi ya Nah seperti ini tampilannya Kurang lebih seperti ini. Kalau pengen lihat ada berapa device. Ini cuma satu device. Wifi-nya. Ada satu perangkat saja. Lalu kalau kepengen lihat berapa jumlah klien atau handphone atau laptop yang terkoneksi, nah di sini. Nah ini. ya. Oke. Di sini kita juga bisa lihat Aktivitasnya dia berapa banyak yang dipakai. Semakin besar ini berarti eh, dia melakukan sesuatu. Seperti itu. Ini dia gede nih satu ini. Kita lihat trafficnya. Hmm. Oke okay, teman-teman. Gitu aja. Sudah cukup. Oke okay Bye bye.